Buah. Yang hobinya nilai lagi berkaran ini buat kalian dengan terlalu ambisi banget Dan nasib banget dalam bermain game suatu gila Kecar ini, membahana banget meskipun 700 Tapi ya, cuy dan senjata-senjata langsung nambah Oke yuk, okay, olipoknya nambol Nambol dong nomor satu, anggir Ini untuk oke okay, sampingnya anggur Anggir, enggak mau dok Lumayan senasa enak Ya, saya eduk, dan ini cuk banget Nah, tuh, mandak aja, aku kan lagi, anggir enggak mau dok Pertanyaan 14, enggak Baya-baya, bisa baya, sampai siapa Oke, sukannya idealnya juga dan misalnya to Black channel kembali lagi satu channel yang sederhana ini coy. Oke, okay, seperti biasa kali ini kita akan bermain dan bertempur lagi di situ yang terpercaya banget cuy pastinya di bawah 68 Oke, okay, ini-sini -sini gue membawa ke modal 52 ribu cuy Dan beda di sini 800 Dan buat area mainnya, disini, gue di sini bermainnya di esponanza cuy Semoga aja belum ada peluang WD kali ini sih Dan kalau sudah ada peluang WD Langsung aja kita gaskan WD Biar enggak ungkat-ungkat banget dalam bermain nih cuy Oke salam sejahtera juga buat kawan-kawan dan sobat-sobat semuanya dimanapun kalian berada cuy jangan lupa untuk didukung dan support terus channel ini agar selalu bisa maju dan selalu bisa berkembang, ya karena tanpa dukungan dan support dari kalian semua channel ini nggak ada apa-apanya cuy dan buat yang baru hadir yang baru pengen bergabung anjir kayaknya kurang satu lagi guys ya jangan lupa untuk dibantu subscribe dulu bro karena semua ini gratis cuy nggak bayar cuy jadi alangkah uh, baiknya juga langsung kita ubahkan aja 40.000 moga aja nggak unggah cuy. jadi dibantu-bantu support selalu ya cuy, biar gue selalu semangat cuy, membuat konten-konten yang lebih menarik dan jelas banget buat kalian semua cuy. <tuh> dan perlu diingatkan di sini gue nggak bosan-bosannya ya sebagai konten kreator cuman bisa menyarankan dan buat ngasih saran juga buat kalian semua yang hobinya nyelot ya gue saranin buat kalian jangan terlalu ambisi banget dan nafsu banget dalam bermain game slot tuh gila pecahannya membahana banget meskipun 700 rupiah cuy langsung sensasional 46 ribu ya gue gak bosan pasal ya mengingatkan kepada kalian jangan pernah jadikan game slot ini sebagai mata pencarian cukup jadikan bahan hiburan aja untuk mengisi waktu luang kalian dan waktu sumpah kalian deh karena menjadikan game slot ini sebagai mata pencaharian itu sangatlah tidak bagus sekali gaya. dan buat kalian yang belum pernah berterjun ke game slot jangan coba coba nggak kuat mental nanti bisa habis ah, saldo kalian gaya. karena bermainnya juga pasti ngasal banget apalagi buat para pemula gaya. jadi buat para pemula ya kalian bisa juga ikutin trik dan cara saya bermain moga aja ada peluang jadi kita bisa WD bareng gaya dan buat kalian yang penasaran banget dengan situs yang saya tempur ini ya ini buat linknya sudah saya sematkan di pin kolom komentar lah ya cuy tinggal kalian komen komen juga di situ itu, itu alangkah baiknya juga ya kita juga bisa sharing sharing bareng tentang info slot gacor hari ini dan pola slot gacor juga rtp nya juga pola anti rungkutnya cuy ya. mungkin aja kalian hmm, ada ada pola yang lebih mantap juga dari saya ya kan oke kita coba dulu di quick quick santainya nih cu ke spin-spin santai dulu enggak masih kita langsung baikkan di di 80 cuy ya ini. mau nggak aja nih enggak rungkat cuy Gue paling asik ya kalau bermainnya di bonanza ini gue baik kan cuy ya. karena mengharap mengharapkan skater itu lama banget cuy bisa-bisa lalu kita habis cuy tapi panda-panda juga gitu, baik -baik jangan uh, di pola-pola yang seperti itu juga kalau oh, emang di pola itu rungkat jadi kita bisa pindah ke pola yang lain cuy. oke yuk lollipopnya 6 bol 6 bol dong nambah 1 ini hmm, tuh jeli nya oke sabunnya anggur dan gak muncul. lumayan saya bu. 10.000 dikali berapa tadi 11. Susah sensasional nih lah. Ini perkalian 20 aja nggak 10.000. Ini perkaliannya gede-gede banget ya. Semoga aja nih ada perkalian 100 ya. Dan pecahnya juga 2.000. kali langsung BWD ini ya. Oke, nice lumayan. Kita nggak ungkar-ungkar banget lagi ya, karena modal 80 naik 180. Oke, kita coba di bed 2400 ya kita coba dulu nih di 10 kali putaran nih cuy Oke, gila Lama banget nih bro <coughs> Hmm, tuh Kan, wah ini lama banget cuy Ini cari, cari gratusan disini uh, Sulit ya coba Begitu sulit, cok! Anggir begitu sulit. Ini, gih, pisangnya bro mantap kali nih. Gas terus kendur. sampai-sampai kendor aja, cok! Anjir, hmm, tuh, lo lipetnya kurang lagi. Anjir, gak mau, cok! Okay, gak mau dikasih, kita coba baikan-baikan di seribu, eh, di delapan puluh ribu moga aja nih di 80.000 eee turun kali 250 nya cuy ya ih di awal permulaan aja nanti dikasih perdalian 14.000 nih rollypopnya nambah lagi dong anjir 149 tuh 19.000 megalodon cuy gila 32.000 lumayan oke okay, anjir gak mau cok banyak banget ya perkalian tadi ya tapi enggak enggak konek loh anjir moga oh, aja nih baikan di 80 enggak rungkat ya oke pisangnya coba nampain oke satu hmm 18.000 nice lumayan. oke selamat kamu memenangkan apa itu coba anjir nambah lagi saldo gue Oke okay, kita coba di 1200 ya. Kita coba di 1200. Kalau emang di 1200 putarannya kurang bagus kita bisa baikan lagi. Okay. Kita coba ya bebas. di 1200. Ini nggak tahu nih bakal jadi apa nih. Ini bakal jadi berapa gue enggak tahu nih. Semoga aja nih perkaliannya gede-gede dan pecarnya juga gede ya. Uh, Mantap kali, cok! Mau hmm, kali 20-46000 uh, megalodon. Macam paling dinurusi aja, sih, 46. 14600-an itu kan nonton. Oh, gila! Gila! Gila! Mau gak jenam satu lagi? Anjir! nambah lagi 5 bunga badan udah mau habis sih. nambah spin 5 cuy oke okay, gas kun ini kalau udah ada pulangan tuh kita gas kanan aja cuy oke okay, gak mau cuy uh tuh wih di anggur-anggur pisangnya juga mantap uh nice lumayan oke 5, 5.000 tuh super-super kali yuk pet terakhir nih Cok ya ya elah 2005 aja Cok dikasih nih Cok udah lumayan kita putarkan lagi ya di patch yang sama Cok jadi ini terakhir kita coba kebaikan di 1200 terakhir aja ya. Ini kalau uh, enggak menang ya udah sisa-sisanya gitu gue deh nangis aja. aja ya. Biar enggak rungkat-rungkat banget. Tapi semoga aja ini kita menang deh. Pokoknya kalau ini, ini dah jutaan langsung aja gue WD ini. Tapi nah enggak mau ya bermainnya terlalu rungkat-rungkat banget. Enggak asik ya kalau rungkat ya. Pusing dia ya lagi untuk 46 ribu lagi coba yang dinurusi uh, perkalian 10 <tuh> gila kali 100 nya gak ada timbul nih, Cok. mana nih dia di 40 mana nih aduh bozong lagi anjir mau besok ihh Mungkin dia mau di 1200 ya Cok Alang-alang -al -al -al lanjut ya Balik modal nih bro Sebisa ini nih balik modal nih Ini mulai, mulai nafsu ya cuy Gue bermainnya mulai nafsu Tapi gue tahan-tahan aja Cok ya Gue nggak mau ya sampai rungkat-rungkat banget Karena emang nggak er, hobi banget sih Dalam rungkatan gitu Ah tuh Bang. Among oh, enggak jadi cuy. Anjir, itu perkalian nih, cuy. Mm, itu bagus banget. Ini ada lagi sama oh, kali. Nampol lagi, anjir nggak mau, cuy. perkalian 14 14.000. Lumayan nih, jarem personal, Bro. Oke, semuanya ini juga dan pisangnya anjir impor kalian gede nih, Bro. Tuh, pecahnya juga gede ribu dikali berapa itu? 49 anjir langsung terional. 700 lebih gila. ini lebih baik kita WD-in ini banget tapi nambah duit. Ini udah nambah lagi spin-spin cantiknya anjir. Ada terakhir nih malah malah nambah, tapi enggak apa-apa itu ya ini kemungkinan kita bakal bisa uh, jp kali ini anjir gak mau coq jp cok. oke cok langsung aja kita tegaskan video aja coq biar ngerungkar ngerungkar banget okelah buat kawan-kawan dan sobat-sobat sudah sobat termanginya jangan lupa untuk dukung dan support terus channel ini agar ya. kalian bisa maju dan selalu bisa berkembang coq karena tanpa dukungan dan support dari kalian channel ini gak ada apa-apa coq okelah thank you buat kalian semua jangan lupa coba juga buat kalian semua salam toby salam sloth sloth sloth